Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Badu Alam Munte Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Tips dan trik cara menghapus playlist pada akun Youtube Langsung saja kita ke video tutorialnya Namun sebelum kita lanjut ke video tutorialnya Alangkah baiknya klik subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Badu Alam Monte. untuk langkah yang pertama silahkan buka aplikasi youtube nya terlebih dahulu selanjutnya kita ganti akun dulu ya guys kita ganti akun yang akan kita hapus playlist nya kita tunggu sebentar. setelah itu kita pilih koleksi kemudian kita pilih playlist yang akan kita hapus nantinya lalu kita pilih titik tiga yang ada di atas layar gampang sekali guys cara menghapus list yang ada di akun youtube tinggal kita hapus sekian bila video ini bermanfaat silahkan klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan video-video tutorial terbaru sampai jumpa di video terbaru channel badualamunteh